Selamat pagi rekan-rekan semuanya. E, berikut saya jelaskan bagaimana cara menyisipkan sebuah tanda tangan. Jadi cara menyisipkan sebuah tanda tangan itu ada banyak cara. Seperti yang pertama adalah e, tanda tangan kita e, tanda tangan terlebih dahulu di kertas. Kemudian kertasnya itu setelah selesai tanda tangan ini baru kita scan. Nah nanti scanannya tersebut Ya, kita masukkan ke dalam area sini, okay, ya. Nah di sini saya akan menjelaskan uh, bagaimana kalau misalnya ini kan tanda hanya dami saja, kita bisa membuat tanda uh, tangan, -tangan dami uh, secara uh, manual di apa di dokumen ini, atau kita bisa menyisipkan tanda tangan dengan ngambil tanda tangan yang ada di Google. Nah yang pertama saya jelaskan adalah bagaimana cara menyisipkan tangan-tangan yang ada di dokumen ini. Yang pertama, klik insert, kemudian pada shape, pilih uh, free form, scribble. Saya klik di sini. Kemudian saya coba tantangan tangan di sini. Nah, ini, dengan bikin aja bapak dan ibu. Yang penting ada sebuah tanda tangan. Nah, yang kedua, bagaimana saya uh, memasukkan tangan-tangan dari Google? Ya, saya buka dulu Google. Ya. Kemudian saya klik, sini, apa, saya klik di sini di dihalaman pencarian tanda tangan. Saya mengambil tanda tangan ini misalnya. Ya, saya buka, saya klik di sini insert screenshot screen clipping. Ya, tinggal saya ambil aja ini. Ya, kemudian saya lupa uh, di sini formatnya hand text. gitu rekan-rekan pun juga sama seperti ini ya ini kalau namanya sama maka saya klik copy tempel di sini paste demikian cara menyisipkan tanda tangan di area dokumen kerja kita lupa tantangan tangan terima kasih